buat pecinta tinggi Yusa Indonesia Raya Merdeka Merdeka dengan mas siapa? Parmin mas Parmin, mas Parmin ini pecinta tinggi lama betul jadi sud sudah dengan mas Mil. mas Mil nah Parmin ini penampaknya bagus mas Mil mas Parmin. standar standar reguler standar jadi, Ya, ini sudah lama uh, mengemari sobat ya. gue tiap ya, empat hari sekali, sekali lah rutin, rutin ya. Nonton pokok habis, selain langsung belanja lagi. Demikian tadi sobat gue ingat pesan kami, merokok jangan takut mati, kan ada korek untuk hidupin lagi. Saya lah tembakau Indonesia, saya lah gue. Acá sí.